selamat pagi teman-teman sebelum ke pasar sebaiknya kita sarapan ada tempat enak untuk sarapan nih ayo ikut saya Bang? Bang? Iya, ya Makan sini, Pak. Kacang. ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Thank yeah. Rotinya baru kan ya, Bang? Rotinya baru kan? Roti Thank you very